Apa? <gulis> Club ini irang bang, orang ketan bang. Orang ketannya wajar ketemu aku di kibok. Datang. Club ini irang, ini orang keton. <gulis> ke Kiron Padang oke okay.